Halo semuanya, jumpa lagi di channel tanaman hias bosku Kali ini kita mau bahas 10 tanaman hias yang lagi trend di 2020 Sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe channelnya untuk support channel kita Supaya kamu gak ketinggalan update dari channel ini Nah, buat kamu yang sudah penasaran, langsung saja kita lihat videonya